ayo kita cari aku perlu topi baru oke okay, ayo kita beli satu lagi tuh. Aku lihat, Mas Diak. Lihat, Mas Diak. Mungkin tapi ini. Tidak, bukan ini. Mungkin tapi ini. ini. Tidak, bukan ini. Krengkale Nastya Di mana Nastya? Nastya? Nastya? Nastya? Iya. Nastya? Nastya? Nastya. Papa. Ah, di sini kamu rupanya. Ya, ide bagus Ah, Banci, ayo kita masak sesuatu hmm. Hmm, nyom, nyom. Sedang atas Hati-hati Aku sedang atas hmm. wow. <laughs> hmm, Sedang atas Kita masak sesuatu Udah matang Hati-hati, ini panas ayuh, hey, hey, ayuh, si, Di mana kita menemukan topi untukmu? Oh, mungkin yang ini Ayah, apa Ayah bercanda? lihatlah ini yang kau inginkan Ya, itu saja. Ayo. Ayah, ayah kenapa sih? Ayo, ayah, ayah harus istirahat. Oh, aku punya ide. Ayah kita nonton olahraga. Hmm. mungkin ayah mau bikin video. Ini Spiderman dan ini Hulk. Ayah mau pilih yang mana? Enggak. Oh. Hmm. Gimana kalau kita main gamangki? Atau mungkin ini? Atau ini? Hmm? Oke okay, ayo, ayo bangun, kita jalan-jalan. <tik> ayo mau setelan jas? <tik> ayo mau soda dan keripik? Ayah mau enggak? Hmm. Coba. Hmm, aku tahu. Ayo kita buka. Ayo. Lihat. Wow. Lihat ini pasti anak. Ayah kenapa sih sebenarnya? Kalau gitu aku mau telepon dokter. Halo, ini dokter? Ada dokter bisa ke sini? Ini kasus yang sangat sulit Dia sehat Apa ini? Dia sehat Apa ini? Ini bawang kita bisa main